A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد anna muhammadan عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل عز وجل Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Terutama nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat Sehingga tanpa nikmat-nikmat tersebut tidak mungkin Ikhwafillah mendengarkan tausiyah saya pada kesempatan kali ini Nah, lalu salawat salam semoga tersampaikan kepada baginda kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat tabiin dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah yang bertema dengan bertema yaitu memberi dengan bantuan yang terbaik. Raih gelar takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat yang berfirman yang tadi saya bacakan ya, Quran surah al Imran ayat 133. Yang artinya dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang seluas luas, yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Makna saum atau puasa sebenarnya adalah al-imsak atau menahan yaitu menahan diri dari sesuatu yang halal apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Intinya dari puasa itu sendiri sebenarnya adalah pengendalian diri. Lantas apa pentingnya untuk meraih takwa ya sahabat? Karena dengan mencapai derajat takwa, maka seseorang akan memperoleh al dunya hasanah dan al-akhirati hasanah. Yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu adunya ad hasanah dan al-akhirati hasanah Yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Nah jadi takwa itu adalah semacam tiket syarat masuk surga ya sahabat Sehingga orang-orang yang di akhir hidupnya tidak berhasil meraih derajat mutakdin Yaitu orang-orang yang bertakwa Maka mustahil baginya menapakan kaki di dalam surga Inilah target akhir ibadah Ramadan adalah Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang-orang bertakwa Ada empat langkah untuk menjadi orang bertakwa sahabat Pertama, yaitu kita meningkatkan jiwa Al-Karim atau Dermawan Hendaknya kita ringan tangan untuk membantu dan peduli sesama Sangat dianjurkan bagi orang beriman untuk memperbanyak infak Sadakol bahkan membayarkan zakat di bulan Ramadan ini Apakah dalam bentuk memberikan makanan, berbuka puasa kepada tetangga dan fakir miskin Memberi pakaian baru bagi mereka yang kekurangan Membayarkan zakat mal, zakat fitrah, bayar fitrah dan lain-lain Nah, yang kedua adalah pengendalian keinginan Tidak semua keinginan harus diwujudkan saat itu juga Meskipun perbuatan itu halal Seperti makan dan minum Materinya halal, perolehannya halal, namun kata namun kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dimakan atau diminum sebelum magrib tiba sebagai orang beriman. Tentu hal ini wajib kita patuhi ya sahabat. Kalau Allah berkata, jangan dimakan atau diminum sebelum magrib tiba, kita ikuti atau kita taati perintah Allah tersebut nah jika dari sesuatu yang halal saja kita telah mampu mengendalikan diri apalagi terhadap hal-hal yang diharap diharamkan Allah subhanahu wa taala nah yang ketiga adalah perbanyak taubat tidak ada manusia yang luput dari dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa mereka yang segera bertaubat dan tidak mengulanginya lagi istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa taala akan menciptakan jiwa insaf Sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak bersih dari kesalahan, jika berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertaubat. Namun, jika kita bersalah kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Keempat, menghidupkan hati, memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, dan memahami maknanya, bermunajat di malam hari kepada Allah. Menyampaikan permohonan tentang keinginan-keinginan kita ya sahabat Nah, siapa yang ingin si mawar merah tentu ada di dalam taman Siapa yang bertaubat kepada Allah tentu akan diberi ampunan Insya Allah Nah, segitu saja ya sahabat apa tosyah yang saya berikan Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai. warahmatullahi wabarakatuh.